Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo warasahabat sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Leslor Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam, kembali di DivaTV hadir untuk mengabarkan kabar terperu, kabar baik dan pastinya vitamin bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Di medical check up, fisioterapi, prasabat ya Masya Allah Dukungan dan doa serta support ternyata banyak sekali ya dari orang-orang baik Semoga Bapak Bilar selalu sehat dan cepat pulih ya untuk cederanya Kita sebagai fans sejati hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kesayangan kita Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Les Larsik ada kalimat komentar yang diberikan persahabat dari akun masriyani66 Gemes ya suami dukung istri Lesa Lovers Wah wow, Masya Allah banget ya pokoknya bahagia dan bangga kepada idola kesayangan kita Dan selanjutnya persahabat disimak juga Ini ada momen spesial yang kita dapatkan vitamin bahagia Untuk keluarga Konoha kali ini dari Abang L Abang Fatih lagi digendong oleh Abi Ramzia. Ya. Lagi-lagi, Abang Fatih menjadi pusat perhatian Masya Allah. Apalagi kali ini, Abang L memakai jersey Liverpool Tim sepak bola kesayangannya Papa Bilar Wow, makin macho banget ya Abang L Semoga sehat selalu, bahagia selalu Dan menjadi kebanggaan kedua orang tua Postingan ini pun persahabat ya, tentu banjir komentar dan respon diberikan oleh Lesla Lovers, yakni dari akun Hakaniati mengatakan Masya Allah, Abang ganteng kesayangan. Tuh, pusat perhatian banget ya Abang Fatih. Dan kita lihat juga komentar lain dari akun Mama Eda1998. Masya Allah tetap ya passwordnya anak ganteng Wow passwordnya tetap anak ganteng Persahabat ya Kalau dibilang ganteng langsung tersenyum Abang El memang anak yang sangat pintar Berikutnya persahabat kita lihat juga Ini kejutan bahagia yang kita dapatkan Dari idola kesayangan kita Ternyata tamu bukan hanya Abi Ramzi sendiri saja Persahabat ya Abi Ramzi ternyata ditemani oleh keluarganya Ada kehasilan anak dari Abi Ramzi juga yang ikut ke rumah Leslar, prasabat, ya, akan memberikan sesuatu kejutan bahagia untuk warga Konoha. Wow, pastinya ini kejutan yang sangat-sangat membahagiakan sekali, dan kita lihat prasabat, ya, kuman berikutnya. Inilah kejutan yang disuguhkan oleh Bunda Lesti dan Kak Asila. Prasabat, ya. akan ada sesuatu yang baru di Leslar Music. Wow, makin gak sabar banget ya menunggu lagu yang akan dibawakan oleh Lesti dan Asila. Momen ini diunggah kembali oleh akun Les Larsik ya. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Alhamdulillah, halunya nggak malu-malu inplant tuh, persahabat ya. Bangga banget yang idola kesayangan. Mudah-mudahan letter music semakin maju dan semakin berkembang. Banyak juga komentar yang diberikan. Kita lihat persahabat. Dari akun Pramaisela Isela mengatakan, "Masya Allah, semoga Leslar Music cepat berkembang. Amin, doakan yang terbaik ya untuk Leslar Musik. Mudah-mudahan cepat berkembang dan mudah-mudahan selalu memberikan karya-karya terbaik dari karya Bunda Lesti dan Papa Bilar. Dan kita lihat juga bersahabat ya, ada tanggapan diberikan juga dari Murnianti mengatakan." Kudu wajib kita streaming ya besti biar trending amin Yuk siap-siap aja kalau sudah keluar kita langsung gas streaming persahabat ya Biar masuk di jajaran trending Kemudian persahabat disimang juga Tuh wow kejutan bahagia untuk keluarga Konoha dari Asila dan Bunda Lesti Dan kita lihat juga persahabat jadi kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Wah, kayaknya cover lagu nih. Bismillah aja ya, halu dulu malu belakangan. <laughs> Mudah-mudahan sahabat ya, apapun itu kita doakan yang terbaik semoga semuanya lancar dan semuanya diberikan kesuksesan. Amin. Dan kita lihat juga persahabat ya. Ada tanggapan dari akun indah5644 mengatakan yang sudah-sudah halunya warga Konoha jadi kenyataan. Amin, bismillah dilancarkan semuanya. Cover lagu apapun itu, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik dan mendukung Kejutan-kejutan yang selalu disuguhkan oleh Leslar Selanjutnya, persahabat disimbang juga Ini potret dari Asila dan Bunda Lesti yang diunggah di igas pribadinya ke Asila ya Masya Allah, dua-duanya cantik, wanita hebat, wanita yang menginspirasi untuk banyak orang Masya Allah banget ya Best friend nih Antara Bunda Lesti dan Kak Asila Semoga Silaturahmi tetap terjaga Dengan baik Selanjutnya Persahabat makin dibuat gak sabar ya Dengan Duet dari Bunda Lesti dan Asila Persahabat ya Perhatikan Di video ini Bunda Lesti itu lagi menyanyikan sedikit lagu Dan sambil berjoget Aduh, pokoknya bahagia banget ya Dan semakin dibuat bangga Oleh Lesti Gejora Apalagi suaranya Bunda Lesti Memang ini tak pernah gagal Selalu memberikan tentunya penampilan terbaik kita masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik, kabar bahagia, dan kabar spesial dari idola kita, Lesti dan Pilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.